Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada Selamat malam, selamat berjumpa dan mereka pun kembali di channel kesayangan kalian Diva TV yang akan mengabarkan kabar baik, kabar terbaru seputar Lesti, Geora dan Rizky Mila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 bagi para sahabat yang kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini ada cover special dari Indosiar, persahabatnya ini sekaligus info untuk keluarga Koroha untuk di acara aksi Indonesia 2022 di grup 6 top 24 aksi Indonesia 2022 hostnya tidak ada Bunda Lesti, persahabat ya. Host yang akan mengisi acara aksi di grup 6 top 24 itu adalah Jing Abdel, Habiramzi, Aa Irfan Hakim, Ada Kak Gilang, dan Rara Lidya Tentunya Dan bintang tamunya ada Aichal, Adul, dan Al Kirom Itulah pengisi acara aksi Indonesia 2022 grup 6 top 24 Budelasi kali ini digantikan oleh Rara Lida, tapi kita support terus ya. Mudah-mudahan idola kersangan kita ini bisa kembali hadir, walaupun tidak setiap hari. Kita harus wajib tetap support dan dukung yang terbaik. Kita lihat juga di kalimat info gamesnya yang dituliskan. Malam terakhir di Tauf 24 kali ini Kloter Kuldi akan menemani sahur kalian. Kira-kira siapa ya yang akan lolos ke babak selanjutnya? Jangan lupa saksikan aksi 2022 setiap sahur pukul 02:00 WIB hanya di Indosiar dan video.com dan jangan lupa untuk dukung jagoanmu dengan cara aksi. Spasi nama peserta kirimkan ke 97288 atau voting melalui aplikasi video.com gratis Tuh, yuk sama-sama dukung nih untuk jagoan kalian para peserta di Aksi Indonesia 2022 Selanjutnya ya, persahabat Kita mulai ke UGA Leslor Entertainment 2 jam yang lalu mengunggah foto cute dan foto gemes dari Bang L. Sehari main sama Abang El apa? Yang bakal kamu lakuin Wah kira-kira seharian Sama abang L Yang akan dilakuin sama kalian semua Itu apa nih berselamat ya Kita lihat nih Di sebuah kalimat caption yang dituliskan Bibi L banget Boleh digendong tapi gak boleh Dibawa pulang ya kak Katanya tuh Wow, Kita simak di kalimat Komentar dan tanggapan Yang diberikan dari akun apartemen Bintaro, Anuskor buat Diri mengatakan, Cuma pengen gendong, meluk, nimang-nimang, Unyel-unyel gemes, katanya tuh. Masya Allah. Ada juga komentar lain, Diberikan dari akun mr. B Mengatakan, Mau tak cium-cium tak unyal unyel gemesin banget. Aduh sehari sama Abang El ini sih warga Konoha pengen banget ya gendong, pengen banget unyal-unyal BBL, luar biasa nih tentunya respon dari warga Konoha mudah-mudahan BBL selalu sehat dan selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semuanya selanjutnya persahabat kita lihat juga ada unggahan citokan vitamin nih di malam hari ini langsung dari rumah leslar Tim dari Lensa Entertainment, persahabat, ini lagi kumpul tuh, lagi main biliar bareng nih. Ada bang Boril tuh, masya Allah banget ya. Semangat terus untuk tim, mudah-mudahan tetap kompak dan solid, selalu memberikan karya-karya terbaik dan pastinya kejutan-kejutan bahagia untuk kita semuanya. Ini diunggahan bang Lintar, persahabat ya, vitamin bahagia setelah berbuka puasa. Dan kita lihat juga persahabat vitamin di malam hari ini Lewat video call antara BBL dan Wak Benny Aduh, BBL sampai nangis gitu ya Karena Wak benny ini kangen banget ya sama keponakannya Aduh, luar biasa banget ya Waknya lagi kangen sama ponakan. Tapi Abang l lagi gak mau diganggu tuh persahabat ya Sampai nangis, aduh Masya Allah Tetap kita bahagia sekali melihat postingan ini, Alhamdulillah kita yang bahagia kita dapatkan, luar biasa penyemangat keluarga Konohani, si lucu, si bengembaskan. Semoga semakin banyak doa support yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai keluarga Leslar. Masih menunggu kejutan lain dan kabar terbaru berikutnya dan stay tune yang pentingin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru Terupdate dan terhangat Seputar Leslar tentunya Bagaimana tanggapan kalian mengenai informasi tersebut Silahkan berkomentar bagi ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh